Subscribe. Halo teman-teman, salam slaughter barbar mania espor Anjay, Biji mana kabar kalian? Rungkat? Tentu saja sama ya guys ya <laughs> Ingat brotherku, bermain dengan bijaksana guys ya Meskipun kadang rungkat adalah sebuah kepastian Tetapi ingatlah guys, bermain dengan hati gembira brotherku ya Karena di dalam bermain yang kita cari adalah having fun Bukan selalu tentang profit dan JP Oke okay guys gak perlu lama-lama lagi Mari kita gaskun Nice, mari kita lihat tuh Semoga meledak-meledak guys Come on Come on! masih lemot anjay turun terus guys Halo halo tu masih semongko